Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Siang, sore, malam Ataupun pagi enggak. Bagi kawan-kawan semua Kembali lagi bersama saya Di channel Aniesya Channel uh, Pada kesempatan kali ini Saya akan Membagikan Satu aplikasi Yang menurut saya ini Sangat mudah dipergunakan Sangat mudah dioperasikan dan warded ya dalam artian membayar terbukti membayar jadi tugas-tugasnya juga tidak terlalu ribet mudah banget Anda hanya perlu mengklik link di deskripsi ya di deskripsi setelah itu Anda register selesai laksana lakukan tugas-tugas yang diperintahkan seperti, seperti mendownload aplikasi terus setelah Anda mendapatkan uh, rewardnya silahkan Anda uninstall kembali Anda hanya atau Anda mengisi survei-survei atau membagikan link referral Anda ya nah, saya jujur saja baru mendapatkan aplikasi ini dari rekan saya rekan saya udah lama menggunakannya dan sudah uh, meridem atau apa ya namanya mencairkan uh, mencairkan reward dia terus dia membagi sharekan link referralnya ke saya lalu saya coba-coba dan ini hasilnya baru saya pakai sekitar satu hari ya uh, mungkin sebelum kita lanjut jangan lupa untuk klik tombol subscribe like dan komen dan jangan lupa juga untuk share video ini sebanyak-banyaknya agar kedepannya channel ini <tuh> bisa lebih berkembang lebih baik lagi ya oke teman-teman selanjutnya saya akan beritahu aplikasi yang saya maksud aplikasi ini hanya bisa diakses melalui link referral yang saya bagikan di Uh, kolom deskripsi nah nanti disitu teman teman langsung dapat bonus 25 dolar untuk selanjutnya kalau teman teman mencari sendiri itu 25 dolarnya tidak ada ya tidak dapat nah jadi untuk mendapatkannya teman teman harus klik di link deskripsi oke tanpa panjang lebar mari kita lihat aplikasi apa ya kita ke browser setelah teman-teman menggunakan mengklik link deskripsi ya nanti teman-teman masuk ke sebentar saya ke home dulu ya nah ini tampilannya seperti ini kalau teman-teman setelah setelah registrasi nanti teman-teman dapat kode referral tinggal klik copy your referral link. Nah, di sini ada keterangan 19 klik, 2 referral, 3 tes dan dolar yang saya peroleh baru 143 dolar. Itu saya dapatkan dari Orang-orang yang mengklik link referral saya sebanyak 19 orang dari referral 2 orang dan menyelesaikan tugas 3. Nah di sini ada kolom tes tes itu tugas ya, earn-nya itu yang kita dapatkan. Jadi di sini ada beberapa tugas refer-refer friend, kode referral ya, get click. Jadi dengan misalkan kita mau membagikan get click, kita klik earn, nah nanti keluar referral earn-nya kita copy code setelah ke berubah menjadi copiad oke okay. tinggal kita share nah di sini juga ada kolom mempermudah kita untuk men-share kemana kita akan men-share nah di sini ada daftar referral kita ya di sini saya baru mendapatkan dua karena baru dua hari oke okay, kita back itu sudah cukup ya teman-teman mungkin sudah cukup jelas ah ya kalau dirasa ada ku yang kurang atau tidak teman-teman tidak mengerti silahkan komen di silahkan komen di video ini ya teman-teman karena mohon maaf saya juga ini baterai hp saya ini agak error jadinya cepat bed, jadi saya kejar-kejaran yang penting yang uh, saya menjelaskan bagian-bagian terpentingnya aja oh di sini aplikasinya bernama Rain Money ya Rain Money. Nah di sini tapi teman-teman gak usah ketik juga kan tinggal klik aja di deskripsi ada linknya nanti oke. Okay. <tuh> di sini ada YouTube submission, ada Instagram submission, Facebook submission. Jadi teman-teman bisa membagikan uh, advert ad, advice-nya apa namanya? membagikan iklan si dari si aplikasi ini di channel YouTube teman-teman Instagram Facebook Twitter dan lain-lain di sini ada menu payment nah menu payment ini nah ini rincian dari bonus yang teman-teman dapat nanti di sini ada total earning yaitu total balance saya yang saya dapatkan current earning-nya itu 143 dolar, total earning-nya 143 dolar Saya menggunakan PayPal ya, di sini PayPal, PayPal Nanti teman-teman kalau yang belum punya PayPal bisa <coughs> bikin dulu PayPal atau kalau nggak salah di sini ada uh, mana ya Pokoknya di sini ada selain PayPal itu ada kayak voucher gitulah, tapi di mana ya? Saya karena baru memakai dan ini masih worth it banget ya aplikasinya baru ini. Jadi masih kemungkinan membayarnya masih masih besar ya kemungkinan membayarnya. Nah, di sini promotion post. Jadi teman-teman nanti tinggal pilih gambar Nah, tinggal copy terus teman-teman share oke okay. sekali lagi ini aplikasi namanya Rain Money Rain Money ya nah di sini teman-teman nanti tinggal isi full name email username terus payment oh nah di sini ada PayPal Bitcoin Cash App Myle Check jadi mail check ini berupa cek yang dikirimkan ke alamat teman-teman tapi mungkin itu membutuhkan waktu yang agak lama ya karena ini kan dari usa ya dari amerika serikat aplikasinya nah kalau saya pribadi menggunakan paypal kalau teman-teman ada yang menggunakan bitcoin ya silahkan oke okay. Oh selanjutnya. Oh ya, ya ya. Di sini taskwall-nya ya. Jadi uh, halaman tugas-tugas teman-teman nanti kalau mau dapat earning atau mendapatkan reward itu di sini teman-teman ya, bisa download aplikasi. Ada empat di sini ya. Atau survei menyelesaikan survei jadi isi-isi-isi-isi-isi nanti di situ ada perintahnya teman-teman harus ngapain aja setelah perintahnya teman-teman laksanakan baru siri word itu masuk ke akun teman-teman misalkan di sini kayak <coughs> install aplikasi tokopedia download and install this app then run it for 30 second to earn 20 dollar jadi download tokopedia lalu teman-teman operasikan aplikasi Tokopedia tersebut selama 30 detik baru baru teman-teman mendapatkan bonus 20 dolar masuk ke dalam aplikasi teman-teman untuk akun Paypal sendiri teman-teman minimal ridemnya itu 200 dolar ya minimal ridemnya dan kalau teman-teman masuk ke link dari link yang saya bagikan, teman-teman langsung mendapatkan bonus 25 dolar ya. Sekali lagi, sampai detik ini, aplikasi ini masih membayar. Dan kemungkinan, karena namanya aplikasi untuk promosi, biasanya itu tidak tentu ya, waktu aplikasinya ini worth it, itu tidak, tidak menentu lah. Bisa mungkin sampai besok atau satu minggu kemudian dia tidak membayar, padahal sebelumnya membayar, jadi teman-teman cepat-cepatan lah. Namun secara keseluruhan saya rasa ini aman karena kita nggak perlu, nggak perlu apa namanya, nggak perlu deposit atau apapun, kita hanya melaksanakan tugas dia. Dan ini pun jadi tidak, tidak beresiko tinggi lah. Tugas-tugasnya juga gampang, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin itu dulu ya penjelasan dari saya. Sekali lagi, banyak kekurangan dari video ini. Saya mohon dimaafkan karena keterbatasan alat. Mohon teman-teman membantu dengan subscribe, like, dan share, serta bila teman-teman ada yang merasa kurang jelas, silahkan komen di di video ini ya uh, sekian dulu mungkin Rain Money aplikasi Rain Money penghasil uang ini via internet semoga teman-teman bisa bermanfaat untuk teman-teman bisa berguna untuk teman-teman dengan modal minim atau nol modal tanpa resiko ya teman-teman terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh